Yap ini dia beritanya ya Bocah katamu bagu tewas usai dibully sembilan temannya saat mau sholat zuhur Tangis pecah saat pemakaman Lagi-lagi kita diingetin ya Lagi-lagi ini dijadikan pelajaran ya Betapa pentingnya ngedidik anak, ngejagain anak Melihat pergaulan anak gitu ya Atau mungkin Ya di lingkungan terdekat gitu. Bisa saudara, bisa adik, bisa kakak. Lagi-lagi kita harus harus ngejaga gitu ya. Ini dia beritanya dari suara sumber ID. Tangis ibu ayah, ibu dan ayah, dan keluarga seorang siswa MTS Negeri 1, Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Pecah saat pemakaman BT. BT ini inisial ya. Anak itu meninggal dunia setelah dibuli oleh sembilan teman sekolahnya. Keluarganya besar, keluarga besar dan warga setempat yang memenuhi rumah duka menangis sister istat kala jenazah BT dibawa ke dalam. Gus sedih banget sih. Siswa berinisial BT, 13 tahun tersebut sempat dianiaya sembilan orang temannya. Sebelum dilarikan ke rumah sakit dan meninggal dunia Nah ini kata-kata yang paling benar tuh dianiaya ya Bukan dibully Kalau dibully mungkin sebelum-sebelumnya udah sering dibully sih kayaknya nih Kalau bisa sampai kayak gini pasti udah sering nih kayaknya nih Dan Gak ada tindakan gitu maksudnya ya lagi-lagi kalau anak udah dibully gitu cenderung jadi pendiam ya, jadi nggak mau cerita sama siapa-siapa, malu segala macam ya tapi ya, sebagai orang tua tuh, sebagai keluarga, sebagai orang dekat harusnya ngerti dan tahu gitu pergaulan anaknya, anaknya di sekolah gimana, dibully apa enggak ini dia kronologi ya, korban diikat dan dipukuli ores oleh, oleh sembilan pelaku Korban diikat dan dipukuli Sembilan pelaku Itu miris banget ya Miris banget asli Ngata Kapolres Kotamu Bagu AKBP Irham Halid Melalui Kasih Humas Tiptu Satu Dewa Aditya Adiyatna Dia mengatakan para pelaku Awalnya menutup mata korban Kedua tangan bete lalu diikat Sebelum dipukuli beramai-ramai. Ini dia apa ya? Dia dapat referensi ini dari mana gitu? Bisa-bisanya dia ngikat mata, mata si bete, terus diikat tangannya, terus dipukulin. Ini dia dapat referensinya dari mana nih? Pasti ini. ada ada ada referensi ini pasti. Entah ngelihat film, entah apa, atau dikasih tahu orang mungkin. 9 orang, cuy miris banget. Korban akhirnya dibawa ke RS Kota Mubagu. Dia sempat dirujuk ke RSUD Malalayang Manado Sabtu 11 Juni. Baru banget 11 Juni. ya ini foto orang tuanya kayaknya keluarga korban. Miris banget cu. Dia mengungkapkan kesembilan pelaku kekinian sudah dan pelaku kekinian sih sembilan pelaku kini sudah dibawa ke Polres untuk diperiksa sementara di media-media sosial beredar luas ibu BT menangis dan tergeletak di lantai rumah sakit saat mengetahui anaknya meninggal dunia Gini ya maksudnya 13 tahun pasti teman-temannya nggak jauh dari 13 tahun juga mungkin sangkatan mungkin di atas setahun atau 2 tahun. Bakalan bingung juga gitu, ini mau diprosesnya kayak gimana, mau dipenjara di bawah umur. Orang tua, orang tua si pelaku-pelaku ini gimana ya? Ke mereka, mereka, mereka tuh diajarin apa enggak? Mereka tuh nontonnya apa? Itu jadi pertanyaan besar gitu ya. Lu sampai bingung sih mau ngomong apa nih? Kasus ini nih? Ini ada dari YouTube ya, gue dapat dari YouTube videonya. Coba kita lihat ya videonya ya. Viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying atau perundungan dari rekan-rekan Tuh, lagi-lagi bullying atau perundungan, ini gue nggak setuju, ini bukan bukan pembulian lagi, ini sih lebih ke, apa namanya, iya pemukulan, penganiayaan, udah bukan bully lagi ya. ...di sekolah. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, korban sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Namun malang, ia yang mengalami sakit di bagian perut akibat pemukulan dan meninggal dunia pada minggu 12 Juni jadi dia tuh habis diikat, dipukulin, terus mungkin di bagian perut ya memang bagian perut tuh, apa dibilangnya itu otak kedua gitu ya perut ya dan bagian yang, yang lumayan sensitif gitu ini 2022, kejadian itu dialami seorang siswa yang masih duduk di bangku madrasah Sanawiyah di kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara dan lagi-lagi nama sekolahnya tuh bukan nama sekolah sih maksudnya tempat dia sekolah itu Madrasah Sanawiyah loh. Dimana sekolah itu tuh pasti berbasis Islam gitu, berbasis agama MTS Sanawiyah. Sempe. masa ya bisa sih. Perilakunya sampai kayak gini ya. Kadang gue bingung gitu. Harus dan takutnya nih si, si korban ini kalau eh si korban si pelaku ini kalau nggak nggak dapat hukuman yang benar atau yang bagus itu bakalan ketanam tuh di otak itu umur segitu udah ngebunuh orang udah ngebully orang bisa jadi kedepannya lebih buruk atau lebih baik tergantung hukumannya lagi-lagi ya. Peristiwa tersebut pun menjadi viral di media sosial, khususnya Facebook. Beragam video dan foto-foto korban pun beredar di media sosial. Dalam unggahan yang diamati Tribun Medan di akun Novellianti Tahu Sain, korban berinisial BT berusia 13 tahun. Selain BT, korban perundungan lainnya yakni APB berusia 13 tahun. Dia mengatakan ada empat orang korban dalam kasus ini. Ternyata nggak cuma satu, satu yang meninggal, ada empat korban. yang 4 lawan 9 sih, susah menang ya, lagi anak-anak masih SMP gitu ya, ngerti apa masalah berantem, masalah nyawa, masalah mental, masalah psikis. BT adalah korban terakhir dan satu-satunya yang meninggal akibat penganiayaan itu. gue ngeliatnya gue sedih batu. dan harusnya sih janganlah ya maksudnya jangan semua hal-hal yang kayak gini di di publik juga kali kasihan juga ininya maksudnya keluarganya gitu kasian Selain BT, korban perundungan lainnya yakni APB 13. Dia mengatakan ada empat orang korban dalam kasus ini. Lagi-lagi yang kita pertanyakan di sini ada elemen sekolah guru, teman-temannya yang lain, keluarga pelaku, itu jadi pertanyaan besar, tuh. Kenapa bisa sampai kayak gitu ya? Mungkin karena mereka salah satunya, karena mereka bersembilan ya, karena mereka rame-rame gitu. Jadi merasa, merasa apa ya? Merasa, merasa kuat, merasa bisa gitu karena 9 orang tadi, dan lagi-lagi kayaknya nggak ada pengawasan loh, bisa sampai empat orang korbannya. Bintang, ah ini bintang, pefoto foto waktu bercerita, P dokter kalau dia anak-anak ada pukul di puruh, dengan ada skop, dipukul pakai skop atau gimana nih? Gak kuat gue nih, gini-gini nih, seperti ini nih. gitu aja videonya bingung mau ngomong apa ya maksudnya yang jadi pertanyaan besar harusnya ini guru satu ini dipukulinnya tuh kayaknya sih di sekolah soalnya dia mau sholat zuhur pasti di sekolah gak sih atau di luar sekolah Soalnya gak dijelasin juga di beritanya, dipukule di dipukulinnya di mana? Jadi pertanyaannya gurunya kemana Teman-temannya masih yang ada yang lapor satupun Dan orang tua yang yang jadi pelaku tuh Semoga ini jadi pelajaran buat kita ya, betapa pentingnya kita tahu gitu kehidupan Adik, kehidupan saudara, kehidupan anak Harus benar-benar ngedidik gitu Gak bisa asal-asal aja gitu Ngedidik anak tuh Ya jadinya kalau asal-asal Ya gue bisa bilang asal-asal karena kelakuannya kayak gini gitu Dan kayaknya di antara sembilan itu Mungkin cuma beberapa gitu yang Beberapa yang emang kelakuannya nggak jelas aja, kelakuannya jelek aja Pengaruhi teman-teman lainnya untuk ngikutin mukulin, pasti kayak gitu sih Pasti banget sih, gue percaya kayak gitu sih So, segitu aja beritanya kali ini gue sedih banget sih, beneran sedih gue Kita tunggu kelanjutan kasusnya, 9 anak ini diapain Foto-fotonya juga nggak ada ya, foto-fotonya semuanya di blur Nama-namanya juga disamarkan So, segitu aja video kali ini Semoga yang jadi korban dan keluarga diberi kesabaran ya Ya, umur masih segitu harusnya sih dosanya nggak banyak ya Harusnya sih langsung ke surga Ya, jangan lupa di subscribe di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu jangan lupa di follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi so, sampai ketemu di video selanjutnya gimana kelanjutan beritanya apa hukumannya, kita tunggu aja dadah